Bye. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers, serta Lestlar Lovers Dimanapun kalian berada, DivaTV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora Rizki Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya, ya para sahabat Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru update dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya kita keunggahan pertama ada unggahan spesial percakapan komentar dari Ayah Kejora bersama Abang Rizki Mirar para sahabat yang kita lihat. Tentunya sebelumnya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan di akun pribadinya Ayah Kejora. Tentunya caption ucapan selamat persahabat ya Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Rizky Bilar yang sedang berulang tahun ke-26 Dan dalam caption tersebut tentunya dibalas komentar oleh Rizky Bilar Disitu tertuliskan Bapak Makasih ya Pak Makasih juga sudah follow Bilar Wow persahabat ya Ada komentar balasan dari Ayah Kejora Disitu tertuliskan juga Rizky Bilar samijang hehehe hehe meneliti atas si kasep tu acan di follow back kene nya Ed Daniel Edi 46 sabar atuhnya kata ayah kejarak persahabat ya dengan menuliskan bahasa Sunda di kolom-kolom komentarnya maksud dari ayah kejarak Rizky Bilar masih pundung karena belum di follow balik persahabat ya oleh bapak Daniel Edi tentu ayah kejora bilang harus sabar wow pak sahabat ya tentunya kita melihat keakraban dari calon mantu dan calon mertua kita merasa bahagia dan bahagia mudah-mudahan tentunya kita doakan selalu untuk keluarga yang selah dan bila selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam uslingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar hingga respon dari para fans salah satunya dari akun instagram Afikado Salvalia mengatakan, Jang itu panggilan buat anak laki-laki Sunda dan kalau Natalie itu kasihan bahasa halusnya, artinya iya sama-sama Jang kasihan banget si ganteng belum di back juga sama Bapak Daniel Edie Itulah tentunya rangkuman arti bahasa yang dituliskan oleh ayah kejuaraan, sahabat, ya, doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kejutan, dan mudah-mudahan Leslie bila selalu diberikan kelancaran untuk rangkaian pernikahan mereka. Ke kabar berikutnya, kita lihat juga Prasabat, dari sebuah unggahan spesial di IGS Nyebang, Eno. Persahabat, ya, tentunya kita mendapatkan info saja di rumah Rizky Pilar bakal akan bagi-bagi sembako persahabat yang untuk yang membutuhkan. Kita tentunya merasa bangga, kekompakan dari tim Layslar Entertainment selalu memberikan kebahagiaan kebanggaan untuk kita semua. Para fans, doakan yang terbaik, mudah-mudahan rezekinya berkah dan barokah. Amin, ya Rombal Alamin. Selanjutnya, kita lihat juga persahabatan ya, dan spesial banget dibuat kita semua, para fans. Wow, akhirnya muncul juga. Vitamin bahagia malam hari dari si cantik dedek Lesti Kejora. Senyumnya tentunya sungguh membuat kita semakin bahagia, para sahabat. Ya, kalau cantik, jangan diomong lagi. Kecantikan dedek Lesti membuat kita semakin meleleh bahagia. Untuk berikutnya, para sahabat kita lihat juga ini kabar spesial dari Rizky Billar yang sedang video call bareng Vera para sahabat ya luar biasa memakai baju rokok, sangat tentunya tampan, para sahabat ya. Ada sebuah kalimat caption yang tuliskan sampai ketemu di hari H, et Rizky Billar, amin. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan lancar semuanya. Tentunya kita hanya bisa mendoakan dan mendukung hingga mensupport untuk rangkaian pernikahan Lesti Bilar. Ke kabar berikutnya sahabat kita juga mendapatkan info di GS-nya Atta Halilintar yang di-post kembali oleh Rizki Bilar. Di situ ada sebuah kalimat pertanyaan yang diunggah oleh Atta Halilintar warah sahabat ya request siapa yang harus diundang di Aha Podcast dan bahas apa. Ada jawaban Rizky Bilar dan Lesti bahas pernikahan mereka. Ada kalimat caption juga dituliskan oleh Atta Halilintar. itu mengatakan, Seru nih sama teman-temanku ini!" Rizky Bilar, Lesti Kejora. Happy Birthday Bro Bilar, semoga dilancarkan segala urusannya dan penuh berkah sama tambatan hati lesti Wow, luar biasa bersahabat Tentunya Rizky Bilar pun menuliskan sebuah kalimat caption jawaban Amin, thank you dear nanti kita atur ya buat meet up, gak sabar buat ketemu pasangan atau Aurel Pastinya bakal ada kejutan yang akan diberikan oleh pasangan fenomenal persahabatnya luar biasa, kita menunggu kejutan yang akan diberikan tersebut mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia dan kabar selanjutnya juga persahabat, ya, baru saja om Ishar mengunggah sebuah postingan tentunya ini postingan ucapan terima kasih kepada fans beratnya Rizky Bilar, belovers first yang yang sudah 6 tahun mendukung Rizky Bilar Mudah-mudahan tentu selalu diberikan kebahagiaan juga kesehatan untuk kita semua Dan Om Ijar pun menyampaikan persahabatnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Yang sudah mengirim papan bunga dan papan nama persahabatnya untuk spesial acara ulang tahun Rizky Bilar Kita makin bangga, semakin kompak, semakin solid dari fans untuk mendukung idola kesayangan kita ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh Om Izhar. Bisa dikatakan, terima kasih, and score official. Tetap semangat luar biasa, bersahabat ya. Tentunya kita harus tetap kompak mendukung, mendoakan Lesti Bilar. Dan kita masih menunggu kejutan selanjutnya malam ini. Mudah-mudahan ada kabar baik dan kejutan bahagia yang diberikan Lesti dan Rizky Bilar. Tetap menonton channel ini para sahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.